Sobat-sobat komsos dimanapun ada berada Terutama sobat-sobat komsos di seluruh Nusantara Anda kenal nggak nih sama Lisa Arianto Arianto namanya Ia adalah seorang penyanyi rohani yang terkenal Anak atau putri dari musisi terkenal Arianto Saat ini ia menjadi anggota pengurus Komisi Komunikasi Sosial atau Komsos KWI Anda wajib kenal nih Makanya kami Komsos Kuskupan Pangkal Pinang Melalui channel Youtube Komsos Papin Akan mencoba mewawancarai Lisa Arianto Seputar aktivitasnya di Komsos KWI dan juga aktivitas rohani lainnya dan juga bagaimana pengalaman rohaninya ketika menyanyikan lagu-lagu rohani. Inilah liputan kami. Kangen PKSN ya? Iya, <hari> <hari> selamat sore Mbak Lisa. Sorry, Romo. Nah, kami kami dari Komsos Kuskupan Pangkal Pinang, Pinang. Ingin, ingin menampilkan Mbak Lisa di Youtube Kuskupan Pangkal hmm. Pinang Mungkin Mbak Lisa sekitar, pertama mungkin menceritakan sedikit soal uh, riwayat hidup Mbak Lisa itu anak, anak berapa dari keluarga musik oh. musik oh, musisi okay. Arianto yang sangat dikenal di Indonesia kira-kira anak ya. eh, Mbak Lisa anak berapa ya dari keluarga Arianto ya uh, Iya sebelumnya saya mengucapkan uh, Sebelum terima ya, kasih soalnya. dulu ya Mo <laughs> Terima kasih sudah diundang, diajak untuk ngobrol-ngobrol, uh, ketemu uh, dengan semua umat di Pangkal Pinang Walaupun cuma lewat ini ya online, Lewat ya? virtual uh, online virtual, yeah. ya. <laughs> Saya jadi ingat dulu Moh uh, uh, Saya pernah pelayanan ke Pangkal Pinang dulu, uh, sebelum oh menikah <laughs> tahun Terus saya itu, ditemenin <laughs> di, di, <laughs> Sebelum dua ri, eh, tahun 2000 kayaknya ya <laughs> Pokoknya sebelum nikah saya menikah 2001 Nah Dulu saya ditemenin sama Mas Eko, dulu uh, masih ini, apa, belum, inilah, belum calon, belum Jangan-jangan ketemunya di Bangka Pinang nih, Mak Lisa Enggak, enggak, ketemunya di Jakarta Oh, okay, okay. Ketemunya di Jakarta, cuma waktu itu dia, uh, apa, ya kita udah, udah inilah, pendekatan gitulah mau ceritanya dulu tuh Terus karena kita sama-sama sibuk, dia sibuk dengan pekerjaannya, saya sibuk juga nyanyi-nyanyi sana sini gitu. Jadi kita nggak pernah ketemu mau Nah, terus <laughs> 6 bulan tuh cuma telepon-teleponan aja. Nah, terus ini saya ada kesempatan saya keluar kota pas dia waktunya bisa gitu. Akhirnya dia temenin saya. Oh. Saya ditemenin sama kakak saya juga, kakak saya juga. Terus dia ikut, Mas Eko ikut. Gitu, Pangkal Pinang. Jadi ini ini tempat oh. kenangan juga dulu. Ada cerita uh, tentang Pangkal Pinang rupanya ya. <laughs> bisa hidup kembali saya. <laughs> iya, saya sempat ke Pantai Parai du juga dulu oh, tuh, Mo. Iya, iya. Gitu, dulu ada acara inilah apa uh, orang muda juga. Hmm. Gitu diundang di uh, paroki mana saya lupa. Begitulah ceritanya. Mungkin ya. Jadi kenangannya makan kerupuk uh, ini, kerupuk ikan yang kecil-kecil. Apa namanya, Wah Kemplang. Kemplang. Kemplang. Kemplang. Memori kemplang. Gitu, mau Kayak itu sedikit kenangan saya dengan pangkal pinang. Oh ya, luar biasa saya, Terus? Ya, okay. Uh, saya empat bersaudara hmm. ya dari ayah saya Pak Arianto almarhum, ibu saya Ibu Teresia Suwarti, puji ya, Tuhan ya. masih sehat sekarang ya. Saya anak keempat dari empat bersaudara, paling kecil bungsu. Oh paling bungsu ya. Tak iya kakak saya yang pertama laki-laki yang biasa bantuin saya dulu bikin musik untuk lagu-lagu rohani saya. itu kakak saya yang pertama Mas Ari sudah nggak ada mo sudah tahun berapa ya? Hmm, udah enam tahun tujuh tahun yang lalu. terus yang kedua Mbak Lia perempuan suka bantuin saya juga nyanyi backing vokal gitu kalau di album rohani saya. terus yang ketiga Mas Doni Iya, ya, kakak saya cowok, jadi cowok, cewek, cowok terus. Saya cewek lagi. Kalau kata orang Jawa, gilir kacang gitu, oh. <laughs> gilir gitu kacang mau gitu ya. iya. Dan uh, saya ingat dulu ibu saya cerita, mm -hmm. ya, waktu menikah di apa waktu itu. Sakramen pernikahannya diberikan oleh Monsinyur dulu ya. Nah, terus e, bilang gini: "Ibu muda e, nanti, kalau dianugerahi Tuhan, anak mau anak berapa?" Katanya gitu. Terus dia, e, Ibu saya dengan e, yakinnya bilang empat, Monsinyur. Katanya gitu, laki perempuan, laki perempuan begitu ya. Ampun, puji Tuhan luar biasa deh. <laughs> Saya sekarang empat anak juga mau. Oh, empat anak. Gitu. Jadi, <laughs> Jadi ngikutin cowok nih? Cowoknya satu, oh. eh, yang lain eh, cewek perempuan. Seperti sama seperti Mas Eko. Mas hmm. Eko bersaudara juga empat bersaudara. Dia anak laki-laki pertama, hmm. yang lain adiknya perempuan. Gitu jadi kita KB keluarga besar oh. loh. <laughs> ya. Ini mas, mas Eko nih aktif di di gereja atau di komsos ini ikut Mbak Lisa satu, Mbak Lisa ikut. Mbak <laughs> Eko nih. Iya, <laughs> sama-sama lah sama-sama. Kita saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Tapi kalau tapi memang Eh uh, kalau untuk diskusi, pemikiran-pemikiran gitu pasti banyak dibutuhkan lah Mas Eko gitu. Kalau saya kan cuma ini aja, tim penggembira aja mau. <sampun> <sampun> <sampun> iya. Ya ini menarik nih. Ah. Bagaimana ceritanya sehingga Mbak Lisa itu kok mau tuh apa ya? Kenapa, mau, terlibat Apa tuh? Di, di orang muda katolik atau di komsos oh. itu gimana tuh awalnya gimana ceri bisa ceritakan dong gitu eh uh, awalnya dulu ya memang diawali dari uh, setelah saya membuat album rohani kan kamu mm -hmm. dulu waktu tahun 95 96 gitu saya terlibatnya kegiatan-kegiatan kepemudaan gitu diundang setiap misalnya Natal atau pasca kayak gitu di paroki-paroki di luar uh, Pulau Jawa ya Nah terus aja terus terus-terus uh, selalu uh, ini ya apa selalu ada kegiatan seperti itu saya tidak tidak aktif di paroki saya gitu enggak Uh, di OMK atau di lingkungan saya gereja hmm. saya sendiri sih saya justru nggak terlalu terlibat aktif hmm. gitu jadi saya banyak keliling-keliling uh, ke paroki-paroki lain oh, gitu ya. okay. hmm. Nah terus uh, setelah menikah ini kita berdua uh, sering ini mau apa diundang hmm. untuk sharing pengalaman hmm. uh, parenting ya Uh, apa di paroki-paroki gitu kita sering uh, apa mereka ngundang Mas Eko terus uh, meng mengajak saya juga atau mengaj saya mengajak apa mereka mengundang saya saya ajak Mas Eko juga gitu jadi kita berdua gitu karena memang Mas Eko backgroundnya pendidikan kan Mo ya, ya, kan. jadi bisa sharing uh, belakangan ini memang banyak untuk uh, apa para orang tua ingin uh, mengetahui bagaimana uh, komunikasi yang baik dengan anak-anak di era digital ini, milenial gitu, jadi seperti kayak ada gap antara generasi generasi X gitu dengan generasi sekarang gitu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman uh, Mas Eko gitu ya, dengan riset-risetnya seperti itu. Nah kalau saya bagian cerita tentang kehidupan ini mendampingi anak-anak gitu jadi kita udah sering berdua gitu terus mau Setiap Sabtu minggu gitu keliling ke paroki-paroki gitu Nah terus ini kebetulan dari Komsos KWI Ya mengundang Mas Eko dan mengundang saya juga gitu untuk jadi mengurus gitu kebetulan Mas Eko juga ada background pendidikan komunikasi Oke, uh, saya juga backgroundnya komunikasi mau dulu oh, di ya. uh, kuliah hmm. saya dulu hmm. gitu, jadi memang kita uh, senang gitu di bidang komunikasi itu um, kalau mas Eko memang untuk mengkomunikasikan ini ya, ip nya hmm. gitu bagaimana hmm. pendidikan menggunakan teknologi-teknologi uh, hmm. gitu hmm untuk itu gitu. Hmm. Kalau saya sih lebih menggunakan komunikasi untuk ya memang berkomunikasi dengan uh, publik gitu, hmm. dengan audiens. Terus saya juga banyak bantu kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan dari satu yayasan gitu ke publik, mengadakan event-event gitu-gitu sih sebenarnya saya mau lebih okay. huh. ke situ. Nah terus di KomSos KWI ini ya. Kita senang banget jadi uh, Mas Eko bagian seminar-seminar, gitu ya. Saya bagian yang lomba-lomba uh, bersama dengan anak-anak, gitu hmm, ya. Yeah. Gitu, mau ya, Mbak Lisa? Ini tadi saya dengar Mbak Lisa kuliahnya juga komunikasi. Mungkin lebih menarik lagi kalau Mbak Lisa itu ceritakan sedikit riwayat pendidikannya untuk umat di Kusupan Pangalpinang dan juga mungkin ya. pemirsa yang lain yang akan buka, me, menonton di channel Komsos Kusupan Pangalpinang. Oke. Okay. Ya, saya dari TK SD SMP itu di Pangudi Luhur. Oh ya. Okay. Pangudi Luhur di Jakarta. Kemudian SMA nya saya di SMA Tarakanita di Pulau Raya di Jakarta. Kemudian saya kuliah itu eh, pertama ngambil public relation, remoh, satu tahun. Setelah ngambil public relation satu tahun, karena karena ini UMPTN nggak dapat, moh dulu tuh. <laughs> Jadi setelah waktu tahun 94 itu saya lulus SMA itu pas. Uh, ada musibah itu ayah saya meninggal, jadi nggak karu-karuan deh saya deh waktu itu ya, mau jadi nggak uh, apa nggak dapat UMPTN dan saya juga hmm, apa ya akhirnya uh, saya akhirnya me, mendaftar di uh, di mana Kema oh, interstudy public relation untuk satu tahun. Kemudian tahun berikutnya baru saya masuk ke uh, Universitas Indonesia program diploma. Jadi saya ambil program diploma setelah satu tahun ambil PR itu. Nah itu program diploma tadinya saya mm, mau ambil sastra Inggris mau, hmm. tapi peminatnya banyak sekali ya. Jadi itu favorit banget memang Inggris terus uh, Bah, apa program bahasa Cina gitu tuh memang banyak diminati akhirnya uh, saya ambil strategi juga jadi kan uh, boleh ambil tiga pilihan gitu mau uh, dua pilihan uh, dua pilihan bahasa jadi saya ambil bahasa Inggris satu lagi saya pilih yang enggak terlalu banyak peminatnya gitu saya ambil sastra Jerman mau jadi akhirnya keterimalah saya di sastra Jerman itu luar biasa ya Iya, uh, sastra Jerman tiga tahun saya belajar situ diploma. Kemudian tadinya rencananya uh, mau, mau mengikuti jejak kakak saya yang sudah lebih dulu sekolah ke Jerman. Dulu dia uh, sekolah ke Jerman, terus jadi saya pikir, "Wah, uh, enak juga kali ya kita uh, cari pengalaman sekolah ke Jerman gitu." Tapi ternyata lagi-lagi. Uh, keberuntungan tidak berpihak pada saya. <tuh -tuh. Tahun 98 itu moh, itu lagi krismon dulu. Krisis moneter yang benar-benar wah anjlok ininya apa? Nilai dolarnya tinggi sekali. Waktu itu kan krismonnya moh tahun 98. Jadi saya enggak jadi ke sana ke Jerman. Eh, kakak saya yang sekolah di Jerman pun akhirnya kembali ke Indonesia. Tidak selesai juga sekolahnya di sana, gitu. Karena ibu saya ketinggal sendiri kan, mm -hmm. uh, tidak uh, apa ya, tidak mampu untuk membiayai gitu. Walaupun memang dibiayai oleh pemerintah di sana di Jerman, sekolahnya gratis gitu Tapi kan tetap ada perlu biaya hidup ya, ya seperti ya, ya. itu. Kakak saya pulang, nggak mungkin dong saya berangkat. Jadi akhirnya saya di sini, gitu. Uh, jadi saya di sini saya uh, membantu ibu saya untuk ini ya me, mencari ini ya apa penghasilan ya dengan saya menyanyi. Terus uh, saya juga apa saya sudah mulai meringankan beban ibu saya dengan membayar uang kuliah sendiri waktu dulu itu gitu. Jadi setelah itu terus um, akhirnya saya terus uh, bernyanyi ya, saya bernyanyi. Uh, tidak hanya bernyanyi, saya juga uh, iklan, uh, model iklan mau dulu tuh gitu. Jadi saya nggak kepikiran lagi untuk sekolah tadinya, ya. Tapi ibu saya tetap berharap supaya saya bisa jadi sarjana Karena diploma itu masih sarjana muda ya mau Sarjana muda gitu, jadi masih tiga tahun gitu Nah terus, e, buka enggak, enggak S1 gitu Nah terus, ya deh e, saya sih masih juga berharap Ya mudah-mudahan nanti suatu suatu waktu saya bisa menyelesaikan sekolah saya gitu Nah terus akhirnya saya bertemu dengan Mas Eko yang adalah seorang dosen ya, hobinya belajar terus <laughs> belajar terus ya terus setelah menikah akhirnya dia bilang kenapa kamu gak sekolah lagi selesaikan apa sekolah lagi e, ambil bidang yang kamu suka gitu akhirnya saya setelah e, punya anak satu ya itu saya tahun 2005 saya kuliah lagi mo, saya kuliah lagi S1 S1 ambil public relation Gitu empat tahun ya jadi saya itu udah paling tua tuh di kelas tuh mo. <laughs> Saya sudah menikah sudah punya anak gitu ya yang lain ya masih 10 tahun di bawah saya usianya gitu tapi saya tetap uh, semangat ya karena saat itu kuliah saya benar-benar semangat gitu. Jadi semangatnya tinggi berbeda ketika saya tahun 95 dulu kuliah. Ya kalau, kalau dulu kayaknya ya asal masuk aja, absen gitu. Nah, begitu tahun 2005 ini Bidangnya saya public relation yang saya dulu pernah ambil satu tahun ya akhirnya saya dalami di sini e, menarik gitu jadi e, hal e, mata kuliahnya ini menarik dan saya lebih semangat untuk baca buku untuk mencari e, informasi apa gitu ya macam-macam akhirnya saya e, lanjut ke master degree mau lanjut gitu jadi itu juga tadinya karena eh, Tadinya mau punya anak lagi ya tapi kuliah bagaimana gitu tapi ternyata malah justru saat saya eh, melanjutkan kuliah S2 itu saya punya anak jadi sambil kuliah sambil eh, Ngomong anak gitu sambil hamil terus eh, eh, Setelah melahirkan masih kuliah terus Terus jadi sempat ada pengalaman bikin skripsi gitu ya sambil gendong bayi gitu, wah menyenangkan sih tapi memang uh, ya saya syukuri gitu, saya menikmati menikmati itu karena uh, apa ya beda rasanya dan saya juga mendapat dukungan dari suami gitu jadi rasanya menyenangkan gitu mau, <laughs> jadi oh, saya luar biasa ya, ya. <laughs> gitu. ceritanya sangat menarik nih Mbak Lisa. iya mau menarik. Ceritanya sangat menarik dan juga sangat cocok dengan tema pesan Paus Fransiskus hidup ya. menjadi cerita nih. terkait <laughs> <laughs> <laughs> pendidikannya ada segala iya. macam apa ya betul jadi buat kaum muda mm, buat kaum muda yang ada di Pangkal Pinang ya jangan takut jangan takut untuk uh, melanjutkan sekolah iya, iya. Uh, gitu selagi masih ada kesempatan ya jadi jadi menikah itu bukan halangan untuk terus melanjutkan pendidikan gitu atau be sudah bekerja ya itu juga eh, kalau memang masih punya cita-cita untuk eh, menaikkan karir mungkin di eh, di apa di pekerjaannya itu memang harus belajar lagi harus belajar lagi gitu jadi saya melihat suami saya ini udah profesor aja juga masih sekolah terus mau <laughs> masih sekolah terus belajar terus gitu saya pikir aduh kok nggak ini ya nggak capek-capek gitu saya juga eh, kalau saya mau sih suami saya senang banget kalau saya mau sekolah lagi. Aduh, tapi sekarang udah anak 4 kayaknya udah makin pusing. <laughs> <laughs> yeah. Jadi ya udah deh, saya mendingan ngajarin anak-anak aja gitu. Supaya tetap terus semangat, belajar, gitu mendampingi anak-anak. Yeah yang itu, yang terakhir ini berkaitan dengan passionnya ini ya Mbak Lisa sebagai seorang penyanyi saya ya, juga Ma. saya dan juga banyak imam di kusupan Pinang ini senang mendengar lagu-lagu rohani Mbak Lisa ya termasuk ya, terima, lagu, terima kasih lagu Maria ya memang sangat meneduh meneduhkan ini kira-kira ya, ya ketika Mbak Lisa menyanyikan lagu-lagu rohani ini Kira-kira pengalaman apa ya Atau semacam hal apa yang dirasakan di dalam setiap kali Menyanyikan lagu-lagu rohani itu ya? ya. Okay. Uh, saya terus terang memang dikuatkan Moh melalui lagu-lagu rohani ini Dulu saya tahun 94 itu kan sangat-sangat down ya Sangat kehilangan ayah saya itu saya bisa bangkit lagi karena saya e, diajak oleh Om saya untuk e, menyanyikan lagu-lagu rohani waktu itu e, bantuin Om saya ceritanya dia kan e, organis pelatih paduan suara gitu ya Om saya terus e, mengiringi juga e, main keyboard gitu untuk e, di persekutuan doa persekutuan doa di gerejanya kemudian Ajak saya untuk belajar lagu-lagu rohani, kemudian untuk bernyanyi gitu di e, persekutuan doa itu. Gitu. E, jadi melalui lagu-lagu pujian itu saya dikuatkan. Ibu saya juga dikuatkan. Terus akhirnya saya mem, e, diajak oleh e, Maranatha waktu itu untuk bikin album rohani. Nah sejak itu terus e, mulai banyak, mulai mulai Uh, terus terus terus gitu ya, saya menyanyikan lagu rohani terus merekamnya di CD terus saya juga membuat sendiri dengan kakak saya seperti itu jadi memang itu sumber kekuatan saya dan keluarga ya uh, jadi memang benar Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita tidak pernah meninggalkan saya jadi dia selalu mencari uh, mencari cair, mencari cara untuk menarik kita, membangkitkan kita untuk kembali uh, di jalan di jalan Tuhan. Jadi memang Tuhan banyak rencana ya, banyak banyak banyak rencana di dalam hidup kita, di dalam hidup semuanya. Tapi memang jalannya misterius gitu, ya kan? Kita uh, bagaimana kita bisa menghadapi uh, setiap jalan yang akan kita jalani ini kalau kita enggak berpegang dengan Tuhan gitu. Jadi saya uh, yang menguatkan ya di dalam setiap kesedihan itu puji-pujian kepada Bunda Maria uh, dan juga puji-pujian yang lain tentang janji-janji Tuhan yang memberikan perlindungan, memberikan kekuatan buat saya dan keluarga. Gitu mau ceritanya. Iya menarik ini saya... Bagian terakhir ini kami minta pesan singkat untuk para pegiat komsos di Kusupan Pangalpinang dan berikutnya lagi untuk para pemasmur di Kusupan Pangalpinang. Oke. Okay. Eh, uh, Iya, buat seluruh uh, komsos ya. Ya, pegiat komsos. Pegiat KomSos, eh, ayo kaum muda bantuin Romoni untuk bisa eh, mewartakan kabar sukacita dari Tuhan melalui pemberitaan-pemberitaan, ya, melalui tulisan-tulisan, melalui video-video pendek, melalui apa saja, ya, dalam keseharian kita, ya, anak-anak muda kan sekarang kalau ada apa-apa eh, langsung difoto langsung di-upload di media sosial, ya, itu. Nah, itu kita bisa eh, ceritakan hal-hal yang positif tentunya, ya. Apa saja yang menginspirasi kita, misalnya bangun pagi, terus buka jendela, terus, eh, kok ada burung, ya. Kan hal-hal kecil itu bisa menyadarkan kita bahwa, oh, Tuhan ini menyapa kita selalu setiap pagi dengan keindahan alam, seperti itu, jadi foto terus bikin caption yang bisa menyadarkan orang, mengingatkan orang untuk ayo sudah uh, lupa nggak apa sudah doa pagi atau belum atau apalah yang kecil-kecil seperti itu ya beri caption yang menarik yang mengingatkan orang untuk uh, berbuat baik uh, untuk uh, sharing hal-hal yang menyenangkan ya jadi itu memberi semangat positif buat semua orang itu buat anak-anak muda ya jadi dengan enggak usah yang repot-repot yang susah-susah dari hal-hal di sekitar kita uh, kita bisa uh, apa ya uh, refleksikan gitu dengan kedekatan kita dengan Tuhan kita melihat Sesama kita gitu terus, buat, buat apa lagi tadi? Mo? tadi buat tugas so, pemasmur untuk pemasmur, pemasmur waduh untuk pemasmur, uh, dan juga semua umat ya yang uh, uh, menyanyikan lagu-lagu rohani gitu ya. Uh, bermasmurlah dengan sepenuh hati ya, karena ekspresi uh, sukacita itu. Uh, dari hati dan terpancar dari uh, wajah, dari suara ya Dengan uh, dengan kegembiraan, sukacita itu bisa terlihat Dari uh, cara kita bermasmur, dari cara kita uh, menyanyikan lagu-lagu rohani gitu Karena uh, kita tuh hanya sebagai alat ya kita hanya sebagai alat dari Tuhan, jadi jangan lupa sebelum bermasmur, sebelum bernyanyi, puji-pujian itu jangan lupa mohon rahmat Tuhan ya, supaya kita bisa dipakai untuk mewartakan kabar sukacita, supaya apa, supaya yang mendengarkan itu merasa terberkati oleh kehadiran kita, oleh masmur Anda, oleh nyanyian Anda, gitu begitu halo Romo ini anak saya halo, halo. Ah. halo. oke okay, dadah Romo okay. ya, okay? okay. siapa namanya oh, siapa namanya tuh namanya siapa Riana, Riana, Rek, oh. okay. salam okay. dari umat kusuman Pangkal Pinang untuk Riana ya. Oh ini ini Rainbow untuk semuanya okay, di Pangkal Pinang. <laughs> Terima kasih. di zigzag. Oke, thank you sayang. Begitu Romo, jadi uh, juga buat semua umat ya, Mo ya, selama masa pandemi ini. Uh, kita harus terus semangat, bersyukur, karena uh, walaupun kita di rumah saja, kita bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan, gitu ya. Jadi, jangan bosen-bosen di rumah kita bisa melakukan banyak hal yang kreatif. Nah, ini kesempatannya buat uh, membuat konten yang kreatif, ya. Selama di rumah, kita bisa ceritain apa aja ya. Yang menyatakan bahwa kalian masih bersyukur gitu Kalian masih dapat menikmati hidup ini um, Dan juga refleksi gitu kan Jadi kenapa sih Tuhan um, me, apa, memperbolehkan adanya pandemi ini gitu Jadi uh, kita bisa melihat bahwa mungkin memang ini kita Manusia ini sudah banyak merusak alam ya moya. ya jadi uh, kita di grounded disuruh <laughs> di ini ya disuruh di rumah saja supaya memurnikan kembali alam ya alam uh, tidak lagi uh, polusi banyak yang foto-foto uh, cuaca di apa di jakarta ini yang dulunya polusinya uh, tebal sekali mau tapi selama ini lockdown ini Langitnya kembali cerah, kembali uh, biru cerah gitu. Tadinya kan abu-abu nggak kelihatan ya, karena polusinya tebal banget. Sangat tapi selama ya, ini cerah lagi ya. Jadi, uh, ya pasti ada hal-hal positif. Banyak sekali lah kalau kita mau melihat ya, uh, banyak hal yang positif, tapi memang uh, selalu ada uh, ini ya. Tetap ada juga yang eh, ada, harus ada orang yang berkorban untuk eh, menyelamatkan ini ya Mereka yang jatuh eh, sakit ya Kita juga perlu berdoa untuk mereka Dan sekali lagi eh, kita harus terus semangat ya Kesempatan untuk membuat kon konten yang positif gitu Dan bagikan ke semua orang itu aja Mo. iya terima kasih banyak Mbak Lisa banyak inspirasi Sama -sama. banyak pencerahan dan juga sharing yang sangat menarik tentu ini semua akan berguna bagi kami umat Kusman Pangalpinang dan juga terima kasih orang muda dan pegiat komsos di Kusman Pangalpinang dan juga semua orang muda insan pendidikan yang juga mendapatkan sharing yang menarik dari Mbak Lisa tadi Salam, Terima kasih banyak. Salam Pak Salam Pak Terima kasih mo. Asik kan orangnya Semoga dengan sharing Dan pengalaman Lisa Arianto Memberikan kekuatan baru bagi kita Untuk semakin kreatif Dan semakin terinspiratif Menjadi saksi Kristus Di tengah gereja Dan di tengah masyarakat umum Salam Komsos.